Cuma ada dua opsi di Real Madrid, jadi pemain yang ambisius atau cabut. Hal di atas menjadi pelajaran yang diingat Alex Fernandes, 30 tahun, pemain klub Liga Spanyol, Kedis FC. Alex Fernandes bergabung dengan Akademi Pemain Real Madrid pada 2010 sebelum dipanggil ke tim utama oleh pelatih El Real, kala itu Jose Mourinho. Alex Fernandes selalu melakukan debut di Liga Spanyol pada 2011. Fernandes lantas hengkang dari Real Madrid ke Espanyol pada 2013. Sejak 2017, adik dari pemain Real Madrid, Nacho Fernandes itu memperkuat Kadis. Namun, pengalaman memperkuat Real Madrid masih diingat oleh Alex Fernandes. Real Madrid adalah klub terbesar di dunia. Mereka berbeda dari klub lain, pengalaman di sana pun luar biasa, Nacho Fernandes. Di Real Madrid, saya bermain dengan pemain seperti Sergio Ramos, Kaká dan Luka Modric. Saya tidak akan lupa momen itu. Bermain di klub yang penuh dengan pemain potensial membuat saya banyak belajar. Salah satunya adalah setiap pemain harus siap untuk menang," kata dia melanjutkan. Menurut Fernandes, sikap ambisius itu jadi karakteristik wajib untuk para pemain El Real. Semua pemain harus siap untuk semua pertandingan dan untuk menjadi juara. Kalau tidak punya pola pikir itu, sulit bertahan di Real Madrid. Tekanannya memang berat, tetapi saya senang dengan pengalaman di sana dan merasa beruntung bermain di klub sekelas Real Madrid, tuturnya lagi. Real Madrid masih menjadi pemegang titel terbanyak di Liga Spanyol dengan total 35 kali juara. Di ranah Eropa, Los Blancos juga mengoleksi piala Liga Champions paling banyak dengan 14 titel yang terbaru juga diraih pada musim lalu. Sindiran pedas Lionel Messi untuk Real Madrid Mega bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi memberikan sindiran untuk Real Madrid yang menjuarai Liga Champions musim lalu. Real Madrid berhasil meraih trofi Liga Champions ke-14 sepanjang sejarah klub. Meski begitu, Lionel Messi tetap enggan mengakui rival abadi Barcelona tersebut sebagai tim terbaik. Messi justru mengatakan bahwa juara Liga Champions tidak bisa dijadikan parameter untuk menentukan tim terbaik. Ya, ini adalah kompetisi yang sangat sulit karena tidak selalu dimenangkan oleh tim terbaik, selalu ditentukan oleh detail kecil, kesalahan apapun bisa membuat Anda kalah, kata Messi seperti dikutip dari Mirror. Lebih lanjut, Lapulga berbicara soal terdepaknya PSG dari Liga Champions musim lalu. Menurutnya, kegagalan itu menjadi pukulan keras bagi timnya. Tersingkirnya musim lalu sangat sulit, sambungnya. Bagaimana hal itu terjadi karena kami memainkan dua pertandingan hebat melawan Real Madrid? Namun, kami kalah dalam detail-detail kecil. Tahun lalu benar-benar sulit bagi saya, sulit setelah perubahan yang sangat besar, tambahnya. Meski begitu, Messi berujar bahwa rekan satu timnya telah mempun dan akan kembali mencoba untuk memenangkan Liga Champions 2022-2023. Tujuannya untuk musim ini jelas sama, ujar Messi. Semua orang tahu, PSG telah lama berhasrat untuk memenangkan Liga Champions. Utur peraih tujuh trofi Belander itu menambahkan. Marco Asensio akan pergi, Real Madrid berpikir pertahankan Brahim Diaz. Real Madrid dilaporkan sedang mempertimbangkan Brahim Diaz sebagai opsi untuk menggantikan Marco Asensio juga meninggalkan klub sebagai free agent pada musim panas 2023 mendatang. Brahim Diaz saat ini bermain untuk AC Milan dengan status pinjaman yang berakhir pada musim panas 2023, jadi Real Madrid harus membuat keputusan tentang masa depannya. Real Madrid pertimbangkan pertahankan Brahim Diaz sebagai pengganti Marco Asensio. Madrid mungkin tidak akan menjelajahi pasar, tulis Managing Madrid 27 September 2022. Brahim Dias diketahui tampil bagus untuk AC Milan musim ini, walaupun perampilannya selama musim 2021-2022 lalu sedikit mengecewakan. Diaz bukan starter yang terbantahkan lagi, tetapi sepertinya Real cukup melihat untuk mempertimbangkannya sebagai pilihan yang baik untuk peran bangku cadangan. Daftar pemain Real Madrid tahun 2023 masih jauh dari pasti karena banyak pemain seperti Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, dan Isi Balos atau Marco Asensio sedang dalam masa kontrak mau habis. Sementara sebagian besar dari mereka kemungkinan akan bertahan, yang lain akan pergi dan akan membutuhkan pengganti, mengingat daftar pemain Los Blancos saat ini mungkin bisa dikatakan terlalu tipis untuk musim yang panjang. Benzema sudah pulih dan sudah siap main setelah jeda internasional. Kabar baik bagi penggemar Real Madrid. Karim Benzema sudah sembuh dari cedera yang membekapnya. Benzema mulai cedera pada laga Madrid versus Celtic di Liga Champions 7 September 2022 lalu. Ia ditarik keluar saat pertandingan baru berjalan 30 menit. Akibat cederanya ini, Benzema terpaksa absen di tiga pertandingan Madrid. Ia bahkan harus absen dari pemanggilan timnas Prancis. Jeda internasional ini sedikit banyak membantu Benzema dan Madrid untuk tidak kehilangan lebih banyak pertandingan tanpa penyerang tajamnya tersebut. Laga terdekat yang akan dilaksanakan Madrid adalah menghadapi Osasuna, Minggu, 3 Oktober 2022 waktu Indonesia Barat. Menurut laporan dari El Chiringuito, Benzema sudah siap. Kondisi Benzema saat ini sudah pulih dengan cepat. Masalah di engkelnya dikabarkan sudah membaik. Namun, belum ada kabar apakah Benzema sudah berlatih bersama tim secara penuh atau belum. Meski tanpa Benzema, Madrid mencatatkan rekor 100% kemenangan. Pemain yang menggantikan peran Benzema di posisi nomor 9 berfungsi sempurna. Sebelumnya ada nama Eden Hazard, ia bahkan mencatatkan satu gol saat tampil menggantikan Benzema di laga melawan Celtic. Kemudian belakangan ini Madrid menurunkan Rodrigo, ia juga tampil impresif, terutama saat melawan Atletico Madrid dengan sumbangan satu gol.